Halo, ketemu lagi dengan Tua Maroki Oro Pada saat ini ada tutorial Tutorial penting Kebetulan saya lagi sakit gigi di sebelah kiri atas dan bawah Dan sekarang sementara dipijat eh, tradisional Pijat refleksi kaki Oke, kita lihat caranya bagaimana Uh. Jadi yang dipijat uh, Kalau Sakit giginya di sebelah kiri Yang dipijat uh, Kaki kanan Kalau sakit giginya di sebelah Kanan yang dipijat Kaki sebelah Kiri Tapi hati-hati dalam pemijatan Jika tidak profesional berbahaya Apalagi yang ada Rekam Ada permasalahan aduh, permasalah, aduh, aduh, aduh Permasalahan sakit jantung Ini Harus dilakukan oleh tenaga profesional Karena bisa uh, Berpengaruh dalam pemijatan juga Yang dilakukan yaitu pemanasan Pada setiap Jari-jari uh, Dan diurut-urut sedikit Agar peredaran darah Lancar Karena uh, Pijat refleksi ini Titik uh, Pentingnya ada di ujung-ujung atau di telapak kaki, di jari-jari, di tangan juga ada. Jadi pijat refleksi ini bukan hanya <tuk> bukan hanya di kaki tapi di tangan juga. Loh. Kalau memang udah kenal, udah uh, target lupa Contohnya ini sakit gigi dan titiknya ketemu. Disentuh sedikit saja pasti Anda teriak. meringis. Padahal hanya disentuh. Pijat refleksi ini sejarahnya dari Cina pengobatan Cina. Yang sangat kaya dan terkenal. Aku puntur aku punturnya dan kebetulan yang pijat ini bapak saya sudah lima tahun saya tidak sakit gigi baru sekarang sakit gigi obatnya cuma pakai ini cuma dipijat begini Aduh. ya memang harus menahan sakit padahal cuma disentuh-sentuh doang Nah, ini sebelah kiri berarti uh, rahang atas, rahang bawah sebelah kanan. Tapi tidak ada rasa nyeri sedikit pun, berarti kosong. Uh, titik pijatnya untuk sakit gigi di ya di situ. Maaf nggak nggak pakai cahaya penerang, dadakan. Itu di atas uh, kuku Kuku kuku jempol Sekitar Aduh, aw, yo. Aduh 10 mili dari kuku jempol Biasanya cuma tiga kali pijat eh, sakit gigi ini akan hilang bertahun-tahun tadi malam sakitnya sangat-sangat sakit cuma sekali pijat langsung eh, hilang tapi saya berniat untuk pijat lagi sekali lagi trigemus sebelah trigemus nah ini katanya trigimus saraf-saraf saraf, saraf. sejuta di kepala Hai pemanasan di sebelah kiri ini di sini khususnya ini jantung ini boleh pakai jari ini nah, jantung pompa jantung kalau apa dia dapat tahu di denyut sini kalau dia so normal Ya, jadi harus diperhatikan denyut jantung juga Karena denyut jantung berbahaya Kalau tidak sinkron dengan pemijatan Jadi sekali lagi hati-hati Jika tidak tahu uh, Harus cari referensi dulu Cari belajar Baru bisa melaksanakan pijat-pijat uh, ini habis jantung, Jangan sembarangan habis jantung, sini. Jadi jantung Ini pakai alat bantu ini. Itu, apa? itu apa lagi? Uh, buah pinggang, buah pinggang, oh, kiri dia ke kanan, padatkan ke, ke kiri. Uh. Ya, yeah. Karena ini satu kalkinis, kelenjar adrenal ada di sini dengan buah pinggang. Baru apa lagi? Baru ada... habis ini semua, ini suotindis dalam 5 menit, saluran, saluran kencing, Kemih. Uh. kemih. Habis ini 5 menit, baru tindis ke sini. Jadi, lima menit ke sini. Habis itu selesai. Itu apa? Itu tidak... Tidak kecil, tidak ke kantong. oh kantong, hmm. kantong, kantong. mie habis pijat selesai. Sekurang-kurangnya habis pijat, sekarang kurangnya dua gelas air minum. Oh, selesai pijat dua gelas air minum. Dugur sedikit, angka bayinya kalau dia genci Biasanya kalau selesai pijat, badan sakit Langsung Be berasa sakit Pekerjaan begini kalau mau pegang, dia aturannya cuma 6 kali 6 kali apa? 6 kali Pijat Luar dari situ 1 minggu ke 1 kali jarang jarang jarang jadi pijat Al ini berkali-kali itu sampai Al uh, sudah anda sakit lagi Iya. sudah satu bulan satu kali baru dia langkah kurang dua bulan ya cek cek gitu cek kok. tapi kan karena orang selalu lupa untuk iya. mau, bati, mau bati. Nah, itu BP nama adalah mengaktifkan organ. Mungkin ada organ-organ tersumbat, infeksi. DP obat, DP apa? Makan. Hah? Makan. Yang enggak begini mau minum beli obat apa nah, DP BP Oh, makan. Air, makan. Hmm. Nah pakai obat kimia apa enggak? enggak? Kira saya itu dia terasa itu badan jadi ringan. Jadi, ya, jadi ringan loh. Jadi ada perbedaan. Tapi kalau dia seblong sama itu so apa? Nah, ada jangan salah paham. Ada pijat begini. Jangka 3-4 hari dia timbul panas. Panas ke badan. Rum bilang, ah, bikin bikin bayar, bikin tambah sapi itu istilahnya, organ lain yang kurang aktif, ada blom dia menimbulkan panas, badan itu enggak apa-apa, dia, enggak panas bagus, teman enggak usah, enggak usah mau kecewa gitu. jalankan terus, itu kan hilang serta soal hilang, mulai turun ke panas, mulai apa, mudah itu kan nanti rasa diri sendiri, kok. Oke. Okay nanti rasa diri sendiri kalau langsung pegang ini dia mesti enam kali enam kali kalau pagi-pagi setengah lima atau Bama, oh iya uh, untuk urutan pagi-pagi dan malam hari supaya uh, kondisi badan dalam keadaan tidak dalam kondisi normal tidak panas kan siang hari panas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 Oke okay, kawan-kawan uh, Kita ketemu lagi dengan Cerita-cerita Bermanfaat lainnya Di episode berikut Semoga video ini dapat bermanfaat Dan hati-hati Belajar dulu Cari referensi di google banyak Jangan sembarang Karena akibatnya ada Dan fatal Jika tata pengurutannya Anda sembarang Contoh di siang hari punya penyakit jantung Penyakit jantung bisa diurut Tapi harus dengan tenaga-tenaga ahli Tenaga-tenaga terampil Yang sudah berpengalaman Oke, okay, terima kasih banyak Kita ketemu lagi dengan video-video selanjutnya